Sekarang, Anda mendakwa saya, Anda menuntut saya, padahal telah jelas fakta yang kebenaran. Maka pertanyaan saya, telah di akhirat. Ah, anda, dapet, sekarang dapet. mendakwa saya, Anda akan didakwa di akhirat. Oh. tapi Buka, Buka, Buka, buka, buka, buka, buka, buka, buka. buka, buka Baiklah saudaraku, tadi kita sudah melihat videonya yaitu di mana ulama kita Habib Bahar bin Smith ya diponis oleh jaksa penuntut umum lima tahun penjara ya dituntut lima tahun penjara karena dituduh sebarkan berita bohong Habib Bahar Kemudian menyampaikan ke Jaksa. Ya. Jadi dalam hal ini, ulama kita Habib Bahar bin Smith mau respon ya. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan nada yang tegas atau tinggi. Ini persidangan ya pada hari Kamis 28 Juli 2022. Habib Bahar mengatakan begini ke Jaksa. Saya perjelas lagi kawan. Sekarang Anda mendakwa saya. Anda menuntut saya yang menyampaikan kebenaran kelak, Anda akan didakwa di akhirat. Nah, ini disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith setelah mendengarkan tuntutan JPU di Pengadilan Negeri Bandung hari Kamis. Nah, pernyataan Habib Bahar bin Smith kepada JPU itu pun langsung disambut riuh oleh yang hadir ya khususnya para pendukung Habib Bahar Bismit yang ada dalam ruang sidang. Kemudian Habib Bahar mengatakan kepada JPU bahwa tuntutan jaksa kepada dirinya akan dibalas di akhirat. Allah hakim paling adil, kata Habib Bahar Bismit. Kemudian JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang dikutuai oleh Pak Suharja menilai Habib Bahar Bismit ini bersalah karena menyebarkan berita bohong. Hingga menimbulkan keonaran. Yang kemudian didakwa menggunakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. J.O. Pasal 55 KUHP atau KUHP dana. Sebelum membacakan tuntutan, JPU pun sempat membacakan. Hal meringankan dan memberatkan. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan, kata Suha Pak Suharja. Selain itu, Jaksa juga menilai bahwa selama proses persidangan, Habib Bahar bin Smith tidak menunjukkan sikap merasa bersalah. Terdakwa tidak merasa bersalah akan perbuatannya. Katanya begitu. Nah, hal yang meringankan dalam pertimbangan JPU adalah Habib Bahar bin Smith merupakan tulang punggung keluarga. Jadi, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, kata Pak Suarja. Sebelumnya, JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut Habib Bahar bin Smith dengan pidana kurungan penjara selama lima tahun. Jadi, menuntut terdakwa Habib Bahar Syed Bahar bin Ali bin Smith dengan pidana penjara lima tahun tahun ah jadi ini perkembangannya kawan terkait ya salah seorang ulama kita Habib Bahar bin Smith nah, saya beberapa kali mengikuti sidang Habib Bahar bin Smith lewat video video ya di sini sebenarnya Habib Bahar bin Smith menyampaikan apa yang benar itu nah ini kan baru tuntutan jaksa nih Artinya untuk langkah-langkah uh, hukum belum selesai. Ya, masih ada banding. Artinya uh, permasalahan Habib Barbismit ini masih panjang ya, masih panjang. Ya, karena bisa jadi ini ada banding ya. Kita doakan kawan semoga Habib Barbismit senantiasa. Diberikan kesehatan, keselamatan, ketabahan, ketegaran dalam menjalankan ujian ini. Saya menganggap ini adalah sebuah ujian. Karena kalau yang saya perhatikan selama ini, dimanapun Habib Bahar bin Smith berada, itu selalu didatangi orang banyak. Dan di situ Aura positif, ya aura positif baik itu di penjara terlebih di luar penjara. Ya, ini nih Habib Baru Smith. Karena apa? Karena di dalam diri dan jiwa Habib Baru Smith itu ada ilmu. Bahkan kalau kita ikuti sidang-sidang sebelumnya, ya semua orang melihat itu tentang kecerdasan, keilmuan daripada Habib Baru Smith. Jika pun ada kesalahan dan kekurangan, kita harus menyadari juga bahwa selaku manusia biasa Habib Barbes Smith dengan begitu banyak kelebihannya pasti juga akan memiliki kekurangan. Itu wajar sebagai manusia biasa. Namun apa yang disampaikan Habib Barbes Smith, ya bisa saudaraku tonton video-videonya itu banyak. Kita lihat aja yang jelas kita doakan dan kita coba doakan keluarganya. Kita doakan keluarga beliau. Agar senantiasa juga diberikan ketabahan atas ujian ini. Kita doakan semuanya. Semoga permasalahan Habib Bar bisa segera selesai. Demikian kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. NKRI Harga mati.